evil fire Hai gini technical caranya technical bikin sinematik kile error code 529 kamu ke terlalu atas hutang punya simpan Itu lagunya kita tas tas tas tas mobil juna mobil limit id. Di... mana bebeknya <laughs> <tuh>. ini ini eh, lagi joget-joget nih bertiga aja. Mana, mana, mana. Ini Sama mau eh sama serigala satu. Awas Bukan lu gini. dimakan. Ini cuman cuman ini. Lu diajak-ajak joget gini ntar hilang coy. Mari gitu Mas, aku bawa mobil nih. Habis latihan. Latihan ringan. Ini nih. Yang oh <laughs> <Tidak cuman>. itu. <laughs> itu itu nah, masuk akhirnya ah, ah, mobil baru ah, yang ah. mana yang mana itu, yang mana kuning ah. supra supra Allah ganti warna doang. <tuk> Ei hey, lah, semayan. jalan dua ratus dua ratus lima. Bentar ayo. bentar, kok beda ya? <tuk> jalan ke eh, Desanya ya? Ke Jateng, bang dia.. Jateng mana? Gak kan? Gua di BSD, eh, di mana sih ini? Di Jakarta. Red No. Oh. Um, siapa namanya? Farajika main nggak? Gak lagi nggak. Bis blog di mana? Blog di sini. Gua yang mobil scrub. Enak, enak aja ini pingnya sumpah, 79, 79. Enak koinnya uh, ini banyak share sharing aja tunjukin jalannya. Nanti nanti kutungguin Bang Jep pakai mobil paling kencang di Bumi ini Ini itu mobil, ya. di sini. Nomor Eh, tuh, tuh ada mobil, ada pengge, ada ketikuti, ikutin. Oh, Oke. Okay. Bang Jep lagi di mana? Di Jakarta. Sudah masuk. Oh, di Jakarta. Kada cara di sana oh. Bang Jep. Ke <laughs> <laughs> ini ke situ dulu aja, sampai ketemu belokan melingkar ke gue ya, gue tungguin nih oke okay. gue di belakang, gue di belakang, takut, takut nge-lag supra merah mana nih Kuning, kuning, kuning, udah ganti nungguin, nungguin, nungguin, nungguin teman dari Surabaya, jauh ini bang oh, di sana bang Jeb masih di Jakarta ya oke, ya ke sana Sudah berapa orang penung? ayo bang Jeb sini ya. Daya. sama, sama propam ya? ini, lihat lihat tentara aja yang punya mobil jalan dua, nah, ayo ya bang Jep, naik sini bang Jep yang warna hijau telur asin ini naik oke okay. bisa white body gini oh ini special edition warnanya juga asik gini ya woy velgnya OZ bro kombo motif made in England ah woy ini kertas <laughs> ya Nah, Ronald suaranya keren juga ya boleh eh bentar naik naikin dulu suara CD-ID nya 4% cek banget itu, itu duit bisa sampai 3 juta tuh gimana? E, polisinya mau e. like ngecil ngecil wah ada main sama ah, apa ini Keren screening ayam, Lord amat Mas Enggih nabung buat Tesla, apa tuh? Ayeng nabung buat Tesla. 200 km/h, orang-orangnya. Ini ini orang-orang ya? Ini kalian ya, nungguin kami pikir mikir dulu, dulu air panas, air panas. Mobil apa mas tuh? Yang yang hijau-hijau, itu mobil Leo. Mobil Leo, udah udah jauh. Orang <gulau> jauh, orang jauh. <gulau> orang, orang Jakarta, jauh. Jakarta. weh, <gulau> kita nggak boleh lampu polisi. Tapi kita pesta, guys. Terus kayaknya emang mas biar bagus. Ini kok di depan ini di kawal polisi. Aduh polisinya nabrak lagi. <gulau> ya udah, sih. Lah. maju pak maju pak. Satu dua puluh kan ke belakang. Uy, ini. belakang, weh cakep gini, tekan tekan ini lo. Sambil saling salip salip santai, enggak salip berapa orang nih sekarang? underscore penum layar number ada 30 aman nyalain hajar dong Agar. Agar. hajar hajar <laughs> hajar hajar bosku hajar sih hajar ki semoga gak DC Wih, tuh, ya itu fire kenceng amat ya <laughs> iya kenceng banget ya buru-buru <laughs> naikin -buru. gigi ya Awas, Cibo mau lewat. Gue di depan ini, belakang polisi ini. Tinggal 5 doang lagi. tata, -ta -ta -ta ada yang terbang ya? <laughs> di belakang DR Lihat dikit sih, cuma. Iya, iya. Kali ini, kali ini pakai mobil kalian bang Jep, udah ini, udah top speed ini. Satu <laughs> <190. laughs> atau 40 Rp. Eh, kok lampu mobilnya ada yang kuning banget ya tadi? Mobil Ini apa? Ini ya? gue nih, mobil gue nih, mobil mobilnya orang ke Oh, itu aja ada ayam enggak di sana? Itu ayamnya di sana kanan nih. Sabar dong. Iya, sudut depannya. Ketahan sakit. Iya, ketahan. Wellfire-nya enggak ngebleng an. Iya, bisa enggak ngebleng-ngebleng tadi? Gitu, Bukan bisa sih emang itu kalau nggak nggak begitu wah wow seharusnya sih nggak nggak cuman kurang support aja mau mau konvoi apa mobil bebas aja nih bebas aja kita lihat warga C ini udah sekaya apa sih Aduh mobil ini kotor lagi bagus iya tercepat ya suaranya ini mobil tercakep 2022 nih ah, apa iya ntar, ntar, cuma kotor, kotor dikit nah jadi kurang, nggak ganteng maksimal itu si bebek sudah ke cahaya lampu aja <laughs> takut mati, <laughs> takut mati, kedinginan <laughs> ini, loh, ini yang di sini, di mandiri syariah ini, di sendiri syariah iya cahaya lampu apa bang? LL oh, oke okay. gua nebeng lulek atau jelek mobilin jangan skon mobilin ya Kotor soalnya, coba agak kotor cakep aja Kenapa ga ada yang bisa berangkat aja dah Biar rapi Bener juga ya? Itu Range Rover mencoba Range Rover, wih dih Jangan main-main deh Nggak ngakut tadi yang disini Itu ada tempat cuci mobil apa di sini weh? Hmm. Di Tegal bukan sih, apa di kota mana gitu ada Dari tadi yang disini mati ga nge-record Nah lah gua DC anjir enggak ada ah, masih di kilometer situ kan sumpah tadi Wah tadi bagus banget kan konvoynya enggak huh? terikot <tuk> anjir ya, -hi. ya, -hi. ya -hi. aduh Sinematik. <tuk> gua udah-udah nggak udah bacacet lagi sibuk komen aduh, di sini komen aja apa namanya Baca bacacet aja kan mau cinematic dulu Ayo baru gak, kok nggak ada logo hijau ya di bawah kiri ntar gua makan dulu oh. lapar nih Iya, yeah. Oh, oh. Tuh, makanannya enggak ada Masoran Padang Tadi Naik bagus game, banget konvoinya Toilet pria, pria gratis uh. lah, mana toiletnya? Aduh, Kom. lebar banget yang konvoi tadi, bagus Makanya Konvoi tadi lucu bet, ada kuning-kuning, ada yang terbang Iya yeah. <laughs> Kita teripot ceritain aja sih menurutku jai podcast-podcast <laughs> ID. milih ya, kalau lihat dulu guys kita di sini ada sempat yang lewat sempat konvoy sempat jadi konvoy. dongeng soalnya tadi rapi berjejer udah ada polisi-polisinya lagi Toyota Alprat <laughs> Alprat Grand Max gak sampai 200 di bawah 200 dua saja suruh ini yang bener di kiri apa di kanan sih dua baris dua baris polisi depan let's go baru jalan kan dari kilometer itu oh, ya. baru baru jalan okay. hmm. yang lampu kuning cuma mobilio oh, kalau nggak salah nggak terlalu kuning sih mobil lancer retro nggak oh, oh. salah ya gue liat nggak tahu itu balonnya yang kuning dan cahayanya soalnya balonnya itu gue lihat di lampunya aloh <laughs> lampunya lampunya lah ntar lagi otw brutal ada bang jeff ya iya ada Nur eh sekarang bang jeff fokus jadi ide fokus <laughs> Roblox bang bang, bang makan. Karena lagi dan server RP-nya udah beralih jadi Robloxers. Hmm. Nah ini Grand Max. ini Grand Max injek gas kenceng kenceng ya. Mm -hmm. Udah injek gas amar rem itu belum nyusul dia. Kalau enggak on, enggak dulu aja dah. Malam-malam ya Berbahaya. Ini kok mobil gua gak bisa nyari? Kan "Eh, banyak bawa mobil sendiri." Yo, iya, serem aja. Gue denger denger. Panah itu barusan dulu lewatin. Oh iya, ini satu puluh km h ya. Mobil gua gak bisa ranjang, tapi masih mending sih dibanding Faradika. Faradika bawa kawan dong, lihat Semua ngikutin dia, empat puluh delapan orang ngikutin dia itu grandpak merah sih, kan nggak bisa naik juga tuh? nggak tahu siapa tadi. Oh, ini pilih. nih udah ketemu rombongan nih. polisinya. waduh. Namat... itu itu referensi becintar-tar itu si wandi. oh. Singaporean. Singapura aman nggak? malam malam aman. Oh, lagi pilih minum. aman dong, Singapura kan paling dekat harusnya. naik sini, aduh tajakan lagi. ada tuh waktu konvoy pertama-tama ini, dapat Singapura bangga banget. Wih, Singapura tetep. Tapi kok ngobling semua ya? Kebetulan ada owner di situ kan. Singapura kurang bagus. Bocah cedhadi lah. Ini nebeng, nebeng sini. Mana? Ini si Wan Dwi. Inilah. Penasaran, penasaran nama ownernya, umur berapa? Kayaknya sih nggak beda jamai. Oke, okay. susah nah, banget oh. lagi ngetiknya aja. Minggu depan kan ada itu. Gak lah, berhenti ya. lagi orangnya. <laughs> Minggu depan ada bikin biar. acara balapan. Ya udah, aku udah liat Itu bantuan dia buat biar lancar lah acaranya. Biar ya, nah, lancar ibu, kayaknya dia. bantuannya pakai doa lebih bagus deh. Doa ibu. Gulonya. mana nih, mana nih ga ini gua oh. tungguin, Juan Dui ga naik-naik akhirnya bentar kita lanjut weh, jangan tabrak, jangan tabrak jambat <tion> iya ada nih, sekarang udah mulai bermunculan mas, mobil-mobil Cumi iya yeah. enak enak kanjir mobil Cumi di sini, serius lagi Pajero Apaing juga ya ganti cumi ganti ya. Bro anjir lihat suspensinya. Panggil mekanik dulu oh, Mas, GT 45. Aduh. Tapi sini jualnya apa? Pajero nih, Dek. Jual bekas tuh ada 3. Aduh nyangkut. Eh. Hey, hey, wow. Kita puter balik BTW Di depan aja dah. Tantangan pencet apa tuh? P. PP. E Pep, Pep balap. Waduh, hati-hati om. ini udah dimodif. Ada snorkel, ada roof rack, sama. Gue udah kayak ini jenderal aja. Iya. Nggak penjero dikawal segini banyak orang <laughs> duduk di belakang lagi. Pep kapas, apa sih namanya? Karharaju. Huh. Kenapa jadi banyak ini? <laughs> Bosoku ya. Bos Suzoku, Harajuku sih. Rambut kali. Oke, okay. kenalan dulu mobil baru. Kan asik. Injekin aja. Lihat semua nginjek deh. Lihat-lihat. Injak mobil <laughs> baru. Ada iya, elah belinya dobelan. Di sebelah. ini udah ganti velg nih, Bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita mau udah diceperin. Nanti, tepung, sepun, tiga sepun, sepun, sepun. ada. Ini enggak ada, enggak ya. ada, ada tempat mobil, enggak ya? ada ya. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, tegal, ada, ada, ada, ada, ada, gimana? ada, ada, ada, ada, ada, ada, di ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, gua ada, gua, gua stuck lagi nih crash, nih mobilnya. crash ada, Gara-gara perion nih pasti oh my god